Tujuh dari sepuluh anak telah menggunakan smartphone pada keseharian mereka. Apakah anda tidak mengkhawatirkan anak anda yang selalu memainkan piano khas pada smartphone anda? Berikut adalah fakta kecil yang akan membantu anda dalam memilih yang terbaik bagi anak anda. Pertama, obesitas. Hasil penelitian menyatakan penggunaan ponsel dapat menyebabkan kurang istirahat karena otak mendapat sinyal untuk berhenti mensekresi hormon melatonin yang mengatur pola tidur atau dapat disebut dengan efek blue light. Bayangkan jika anak Anda tidak bisa tidur dan berakhir pada kulkas tersinta Anda. Ini disebabkan karena hormon leptin yang memberikan tanda rasa puas menurun, dan hormon grelin yang meningkatkan rasa nafsu makan anak. Kedua, interaksi sosial. Interaksi anak dengan ponsel tetap mengurangi kegiatan sosial anak, sehingga anak kurang mengeksplorasi dan mengetahui dunia seharusnya dihadapi. Anak belajar untuk mengatur emosi dan tindakannya dalam melihat interaksi pada komunikasi. Inilah yang terpenting dari pertumbuhan anak, -anak. Selain itu, interaksi anak dengan ponsel juga dapat menimbulkan kesanduan terhadap ponsel, dan dapat berlanjut hingga dewasa. Hubungan anak dan keluarga dan orang sekitar pun menjadi lemah.